Bang Tio, oh. boleh nggak tahu-tahu stok showroom yang ada di sini, stok-stok uh, mobilnya? Boleh. Boleh. Harga OTR-nya, Om? Untuk OTR cash-nya, harga pasnya, uh, buat harga pas aja, puluh 55 juta. Tuh, teman-teman, uh, uh, harganya? 55 juta. 55 juta. Apa adanya? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi dengan saya di channel Derosa Auto. Hari ini kita mau main ke showroomnya Joy Auto. Joy Auto dengan Om siapa nih? kenalan uh, Tio. dulu. Ya, om oh, Tio, ya. Tio. Sama Bang Tio nih. Kita hmm. mau tahu stok-stok di showroomnya Bang Tio, nih, uh. Bang Tio nih. Bang Tio, boleh nggak tahu-tahu stok showroom yang ada di sini stok-stok mobilnya? Boleh. Boleh. boleh sama benefit nilai tambah kalau beli di sini uh, nilai tambahnya di sini kita ada garansi mesin garansi hmm. mesin terus pre coating pre ya pre coating uh, uh, uh. jadi untuk teman-teman di sini banyak trinya juga ya uh. Uh, mau tahu stok-stoknya om uh, boleh uh -huh. di, di sini ada apa aja ada mobil yo ada mobil yo rs mobil yo rs mobil rs 2015. 2015 2015 manual ya manual uh -huh. pajaknya pajaknya bulan 6 nih bulan 6 panjang uh, kita terima panjang oh terima, terima, panjang. terima panjang alamat STNK alamat STNK nya ala Tangerang tangsel oh, oh Tangerang ya, selatan uh, tanggerang selatan tangan pertama juga oh tangan, tangan pertama, pertama tangan, baru. tangan pertama dari baru uh -huh. oh. untuk tipenya tipe RS tipe RS ini kilometernya berapa? kilometer masih 64000 ribu 64 ribu 64 ribu atas namanya atas nama perorangan pribadi oh, atas, atas nama pribadi. perorangan pribadi hmm. uh, kilometernya masih masih enam puluh harga OTR-nya Om untuk OTR-nya di sini kita buka seratus lima puluh sembilan juta seratus lima juta itu masih bisa nego masih bisa nego kalau <laughs> untuk paket kreditnya paket kreditnya kita buka di sini seratus juta DP-nya dua hmm. puluh satu. DP-nya dua DP puluh satu. juta. Angsurannya empat juta empat ratus enam puluh enam. Selama. Enam puluh enam. Ada lagi? Um, udah. Yang, yang DP, DP sama angsuran. Uh, udah sih ini ini oh, aja. Oh itu aja. Uh, <laughs> tapi kalau misalkan bisa ruke, request oh. lagi bisa. Oh, oh bisa. Uh, buat oh. nambah DP atau gimana? Ya yeah. hmm. bisa. Uh. Uh, ini pakai leasing konvensional am atau Syariah bisa nggak Om di sini? Um, bisa bisa, bisa. Oh, ya bisa gitu. kita carikan leasing lagi oh gitu hmm. ada lagi stopnya? ada lagi kita di sini ada crp crp, CRP tahun dua ribu sepuluh tahun 2010 ribu tahun 2010. crp tahun 2010 ya atas nama atas nama perorangan, perorangan pribadi pribadi ini pajaknya bulan sepuluh nih om tapi terima panjang ya di sini terima mai, panjang terima panjang uh, tipe uh, apa sih plat f ah. ya Ya, di sini plat F oh di sini plat F mm -mm. Pla plat F Bogor ini ya. kilometer berapa nih Om kilometernya udah 122.000 122.000 122 122.000 atas nama atas nama pribadi, pribadi perorangan perorangan yeah. ini tipenya apa sih? ini tipenya CRP CRP, CRP yang 2.400 2.400 oh. uh, yang Ray hmm gitu mm -mm. Harga OTR-nya untuk OTR cash-nya seratus lima puluh juta. Seratus lima juta. juta. Nego, nego, Mas bisa uh, Nego, nego, banyak apa dikit? Eh, uh, kalau mobil kayak gini sih paling sedang lah. Sedang, <laughs> waktunya negonya enggak terlalu banyak, enggak terlalu dikit ya. ya. Gitu. Uh. Oke, okay, teman-teman, untuk yang mau tanya-tanya atau konsultasi. Bisa menghubungi Om Tio uh, dengan nomor teleponnya Dengan nomor teleponnya 0858 mm -hmm. 8257 tujuh Nanti kita tampilin juga di deskripsinya yeah. hmm. Biar lebih jelas, enak tanya-tanyanya yeah, Iya benar uh, Sama alamat uh, showroomnya ini kan di Palem Semi ya? Iya, mm -hmm, Palem Semi. Tapi bloknya Om? Blok A1 nomor 12 oh, ya Di Blok A1 nomor 12 Iya uh -uh bisa ditulis juga di map, di map uh -huh. uh, Joy Auto Palam Semi ada oh, Joy Auto Palam Semi yeah. Om paket kreditnya ini berapa paket kreditnya paket uh -huh. kreditnya di sini DP 27 juta DP dua puluh tujuh juta yeah, dengan, DP angsuran? dengan angsurannya empat juta dua selama uh, selama 4 tahun. 4 tahun 4 tahun itu aja uh -uh. yang lima tahun ada nggak yang lima tahun uh -huh. bisa cuman nanti kita Bantu, hitungkan oh, bantu hitungan lagi, bantu ya. hitungan lagi. Yang penting boleh tanya-tanya ah, atau langsung datang aja. Pun boleh ke sini ya, ya. Kalau DP masih bisa nego nggak, Om? Kalau DP, DP bisa, DP bisa, bisa juga. nego. Ah. Teman-teman, ya udah kita tahu, eh, kita cari tahu stok selanjutnya. Hmm. Yuk, Om, yuk boleh. Ini ada nih Sanjuk nih Om ya. Ya, nih Tahun berapa nih? Tahun 2011. 2011. 2011. Tipenya nya yang RX. Oh, yang RX. RX. Matic. Matic. Matic. Matic. Uh, pajak bulan 9 ya? Pajaknya bulan 9 hmm. pasti terima panjang. Terima panjang. Atas nama? Atas nama perorangan. Perorangan. Pribadi. Kilometernya udah berapa nih Om? Kilometernya 111.000. 111.000. 11 Uh, ini platnya ganjil ya Om? Platnya ganjil ya. Alamat STNK-nya? Alamat STNK-nya Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oh, kalau untuk harga OTR-nya? OTR cash-nya OTR kita di sini buka puluh 135 juta. puluh 135, 135 juta? Nego? Masih nego. Masih nego. Masih bisa nego. Kalau untuk paket kredit? Paket kreditnya di sini DP 15 juta. DP-nya 15 juta? DP 15 juta. Angsurannya? Angsurannya masih 3.800.000 oh, selama, 8... oh, hmm. selama 4, 4 tahun. 3.800.000 selama 4 tahun. Ini kilometernya udah berapa? Kilometernya 111.000. Ribu. 111.000. Ribu. 111 ribu. Bodinya masih mulus ya. Kaca hmm. masih bening. Wah, ya, masih kita okay. pre-coating juga kan. Oh, iya. uh -huh. <laughs> Pokoknya siap pakai juga ya Om ah, ya? Ah, siap pakai. Siap pakai. Ada lagi? Ada lagi, di depan sana mobil. Oh, iya. Ini ada apa Om? Expander Disini ya? Ini expander. Ya, expander. Expander, tipe? Tipe-nya ultimate yang paling tertinggi. Oh, ultimate yang paling tertinggi. Uh, kilometernya? Kilometernya kilometernya masih lima ribu lima 75 ribu. 75000 ribu. Hmm, ini berplat ganjil ya Om Plat ya? Plat ganjil ya. Pajaknya juga panjang nih Pajak kayaknya masih nih. Pajak hmm. masih Alamat panjang. STNK? Alamat STNK? Alamat STNK-nya, Tangerang Kota ya? Tanggerang Kota, iya. Oh. oh, Tanggerang Kota. Tangerang Kota. Manual apa Matic nih? Ini Matic. Matic ya? Matic, tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari yeah. baru, oh gitu. Tahunnya tahun 2018. Tahun 2018 harga OTR-nya om. harga OTR-nya di sini kita buka 225 ratus dua juta. dua ratus dua puluh juta masih, masih bisa nego, bisa nego juga. kalau paket kreditnya? paket kreditnya di sini kita ada DP 32 juta. 32 puluh juta, juta. angsurannya? angsurannya enam juta seratus lima selama? selama empat tahun. empat tahun. tahun. oke selanjutnya lagi om. selanjutnya kita ada mobil. Oh, ini? Iya, Seprolet Captiva. Seprolet Captiva. Ini platnya H, ini daerah mana, Om? Uh, ini platnya H, daerah mana, Om? Platnya H kita ngambil dari Semarang. Semarang? Semarang. Oh, yeah. gitu. Mm -hmm. Ini pajak bulan 10, ya? Pajaknya bulan 10, ya, mm -hmm. tapi terima panjang. Mm -hmm. tipe Tipenya apa, ini, Om? Tipenya Seprolet Captiva, 2011. 2011? Yeah. Udah kilometer berapa ini, Om? Kilometernya masih 88.000. Oh, masih rendah juga ya, ya. 85.000. 88.000. Oh, 88.000. Yeah. Ini manual atau metik? Ini matik. Matik. Matik. Atas matic nama? Diesel. Oh, matik diesel. Ya, yeah, diesel ini. Oh, diesel. Atas nama? Atas nama pribadi perorangan. Perorangan. Perorangan. Untuk harga case-nya berapa ini om? Uh, untuk case-nya kita buka di sini 137 juta. Seratus tiga puluh tujuh juta. Yeah. Paket kreditnya ada Paket dong. Kreditnya ada, ada dong. <laughs> uh, untuk DP nya di sini lima belas juta. Oh lima belas juta. Lima belas juta. Angsurannya. Angsurannya tiga 3,9 sembilan. Yeah. Tiga sembilan selama. Selama empat tahun. 4 tahun. Ini DP nya berapa om? Di sini DP lima belas juta. Lima belas juta. Lima belas juta. Tapi masih bisa kurang om dp-nya um, bis, uh, bisa untuk teman temen subscriber saya nih saya minta dp10 juta boleh nggak dp10 juta kayaknya enggak boleh deh <laughs> ya kan? uh, <laughs> untuk teman-teman om uh, saya perwakilan untuk teman-teman nih kita nawar hmm. dp10 juta bisa gak, om untuk subscriber ya uh, bisa deh bisa teman-teman bisa, temen -temen. bisa. <laughs> Nah, untuk tem teman-teman dikasih tuh DP 10 juta. Hmm. DP 10 juta itu dengan angsuran, no? Dengan angsuran 3.900. 3.900 selama berapa selama Empat tahun. tahun. E -er. Untuk teman-teman, buruan check out nih. E -er. Datang langsung boleh. Hubungi Om Tio juga yeah, boleh. boleh. Ini <tut> ban-bannya juga masih tebel loh. Ya, masih om, ya, bagus juga. Masih uh. bagus ya pakai juga. Siap Mobil pakai. dijamin nggak bekas dijamin. nabrak uh -oh. atau kita jamin. bekas banjir. Hmm untuk teman-teman boleh tokonya joy auto ya joy auto. Nah. oke selanjutnya lagi Om Hai sih kita ada mobil Mazda cx-5 oh, cx-5 ya, cx-5 tipe GT 2014 tipe GT 2000. 2014, 2014. 2014. 14 kilometer-kilometer baru 111.000 sebelas ribu, 111 ribu. Transmisi metik dong Iya ya, benar nah, Ada sunroofnya dong uh -uh, oh, Sunroof dan sudah. panoramik oh, ya. Sudah ya Ini pajaknya di bulan 5 ya om Pajaknya bulan 5 ya Panjang berarti Masih panjang ya. Ini atas nama? Atas nama perorangan Perorangan dibadi. Daerahnya? Oh. Daerah di Depok Oh Depok. Depok Berplat ganjil Kilometer sangat rendah Pajak panjang dan mobilnya sangat istimewa. Hmm. Harganya Om, tinggal harganya nih. Harganya oh, untuk oternya? Harganya OTR cashnya di sini 228 juta. Dua ratus juta. Ya, Masih 228. bisa nego juga. Masih bisa nego. Masih bisa nego. bisa nego. dong. Kalau untuk paket kreditnya? Paket kreditnya di sini kita buka DP, DP-nya delapan belas juta. DP delapan belas juta. DP delapan juta. Angsurannya Om? Angsurannya enam 6 juta enam 6, 6 juta. 600. Uh, angsurannya 6 juta 600, 600. Selama, ya, selama 4 tahun. 4 tahun. Om, kalau boleh kasih yang 5 tahun juga biar cicilannya atau DP-nya terjangkau. 5 tahun. 5 tahun sih bisa, tapi mm -hmm. kita harus minta hitungannya Hitungan lagi, lagi. Ayo, sama leasing-nya. Sama leasing-nya ya. Jadi, tanya-tanya yeah. aja dulu sama yeah. Bisa langsung japri ke Om Tio yeah. untuk tanya-tanya. Mm -hmm. uh, angsuran di 5 tahun Dp-nya sekian, iya, karena harga OTR-nya juga oh. uh, lumayan murah. Masih, iya, masih, masih, lum... masih terjangkau, Masih, masih terjangkau di bawah pasaran, ya, Om. Masih di bawah pasaran, masih di bawah pasaran untuk konsultasi dan negosiasi bisa langsung japri Onthio. Ya, karena Om Tio ngasih harganya sangat fleksibel, iya. masih di bawah pasaran, masih di bawah pasaran sesuai Mas... kantong teman-teman, untuk selanjutnya, lagi selanjutnya kita ada mobil di dalam. Oh, di dalam. <laughs> nah, teman-teman, di sini lagi ada transaksi dulu karena di sini mobil-mobil di sini cepet laku-laku, loh. Nah, rekomendangan banget, harganya murah-murah, mm -hmm. nya terjangkau. Di sini stok-stoknya juga cepet laris, makanya cepetan deh oh, ya sebelum kehabisan belum kehabisan, Sebelum sekarang kehabisan. kita ada uh, apalagi nih om? Mobil Brio. Mobil Brio, brio tahun eh 2015. Eh 2015. Ya. Berkilometernya? Kilometernya masih 54.000. 54.000. 54 manual atau otomatis ini? Ini manual. Manual. Ya manual. Atas nama? Atas nama perorangan. Perorangan. Pajaknya panjang nggak om? Pajaknya ini sih. Di bulan 10, pajaknya ya? bulan sepuluh ya? ya, tapi terima panjang. Terima panjang. Hmm. Ini platnya aknya nya atau Serang, Om? Ini sih Serang. Serang. Serang. Oh, yeah. Serang. Kalau harga OTR-nya, Om? Untuk OTR cash-nya di sini kita buka 115 juta. 115 juta. 115 juta, Mas masih bisa, bisa nego. nego. <laughs> ya, ya. Kalau paket kreditnya? Paket kreditnya di sini DP 15 juta. DP 15 belas juta. Uh, angsurannya tiga juta dua ratus. juta dua selama empat tahun. 4 tahun. Hmm. Nah, teman-teman, mobilnya masih bagus, harganya juga murah-murah. Hmm. <laughs> Oke, okay, next Om. Ya. Selanjutnya ada Selanjutnya, mobil apa lagi? Kita ada mobil di belakang situ. Oh, di belakang. Hmm. Wow, mobilnya bagus banget. Ini hmm. apa nih, Om? Alphard. Alphard 2010. 2010. Ya. Tipenya? Tipe X. Tipe X. Tipe X. Tahun berapa nih, Om? Tahunnya tahun 2010. Tahun 2010. 2010. Kilometernya? Kilometernya masih 124 124000 ribu. 124000 ribu. 124 ribu. Ini pajaknya bulan 10 juga ya, Om? ya? Bulan 10, tapi terima panjang. Hmm, ini atas nama? Asas nama perorangan, pribadi. alamat STNK-nya Hong, alamat STNK-nya Jakarta Utara, Jakarta Utara, Jakarta Utara. Ini mobilnya masih mulus banget ya, mm -hmm. ya, om, ya. tangan pertama juga, tangan dari baru. Pertama juga. Ya. udah siap pakai juga siap ya om oh. ya. Harga OTR-nya, oh, om berapa? Untuk OTR-nya di sini kita buka dua ratus lima puluh sembilan juta. Dua juta. Juta. Uh. Paket kreditnya ada om? Paket kreditnya ada dong. Ada. ada. <laughs> berapa tuh? DP uh, di sini DP kita tiga puluh juta. 33 juta 33 juta hmm, angsurannya angsurannya 7 juta 7 juta, 7 juta. Oh, selama selama empat 4 tahun, 4 tahun. Selama 4 tahun. Hmm. mobilnya bagus mewah dan harganya masih relatif murah ya Om ya ya masih terjangkau lah <laughs> masih terjangkau ya. Oke next lagi Om di sini kita ada mobil stoknya Hyundai H1 Hyundai H1. H1. H1. ya Hyundai H1. Besar kali. Tahun, <laughs> Tahun berapa ini, Om? Tahun 2013. Tahun 2013. Eh uh, pajaknya, Om. Pajaknya panjang. Pajaknya panjang. Pajak panjang, ya. Atas nama? Atas nama pribadi, perorangan. Oh, uh, atas ya. nama pribadi perorangan. nah uh, ini manual matic sih, Om. Ini matic matic matic diesel oh. juga. Oh, matic diesel. Iya. Ya, saya elus-elus ini karena licin banget. <laughs> uh, yeah. Harga OTR-nya Om. OTR cash-nya di sini kita buka 232. 200 32 juta. dua juta. Masih yeah. bisa nego. Masih bisa nego. Masih bisa nego, teman-teman. Yeah, harga paket kreditnya Om. Kreditnya di sini kita buka DP 29 juta. 29, 29 juta, juta. Angsurannya 6 juta 300. 6 juta 300 ya, selama, selama 4, tahun. 4 tahun. Selain mobilnya bagus-bagus, harganya murah, di sini banyak free benefitnya ya Om ya. Pokoknya mm -hmm. uh, bisa langsung teman-teman cekot ke sini atau yeah. hubungi ontiornya langsung. Uh, satu lagi, kita satu ada lagi garansi betul. mesin kan kan oh, garansi iya? mesin kita mm. uh, ada kerjasama sama warranty plus warranty plus itu mobil kita ya di sini sudah diinspek semuanya Oh sudah jadi di bebas banjir bebas nabrak oh gitu ya. tuh teman-teman di sini dijamin mobilnya siap mm. pakai garansi mesin juga ya om ya oke next lagi om ini ada mobil apa om di sini kita ada mobil Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta ya Fiesta kita masih baru apa dapat, adanya iya ya harga pasnya uh, buat harga pas aja lima puluh juta tuh teman teman uh, uh, harganya lima puluh lima juta 55 apa adanya juta. Oh. spesifikasinya om tipenya apa ya uh, tipenya pesta trend Piesta trend dua ribu sebelas dua ribu manual Matic om ini Matic. ini Matic. Matic. kilometernya kilometernya masih seratus tiga puluh empat ini pajaknya Om pajaknya di sini mati mm -mm. mati uh, tiga tahun tiga tahun tiga, ini tiga alamatnya tahun. alamatnya Jakarta Jakarta Selatan ya Jakarta, Jakarta Selatan, Selatan ya. tapi atas nama perorangan atas nama perorangan Pajaknya mati tiga tahun teman-teman hmm. tapi berarti terima apa adanya aja terima ini apa adanya. Terima apa adanya aja harga 50-55 juta 50. tapi masih bisa nego gak? 55 juta itu udah net sih udah net. <laughs> udah net nggak bisa ini mobilnya masih sangat murah teman-teman uh, tahun dua ribu dua cuman <tuh> pajaknya mati tiga tahun aja mm -hmm. jadi apa adanya apa adanya harganya 55 juta sudah sangat murah banget ya, ya benar sudah sangat murah banget teman-teman uh, jauh di, jauh di jauh pasaran uh. Tapi yang penting kondisinya nggak bekas banjir atau nabrak ya Om ya? Uh, aman. Kalau itu aman ya. Oh, aman teman-teman. Kondisi mesin masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Nah, teman-teman. Bungkus langsung, teman-teman. Iya. -teman. Yeah. Yeah. <laughs> langsung hubungi Om Tio. Iya. Mm, yeah. Benar. Next, selanjutnya deh Om. Di sini kita ada mobil lagi. Yang mana? Ini Pak ini? Yang ini. Oh, yang ini. Uh, uh. Ini ada mobil apa nih Om? Di sini ada mobil PW Golf. PW Golf, ya. Tipenya? Tipe, tipe Golf ya TSI. TSI, wah, mm -hmm. build up nih kayaknya. Yaum ya. Um mm -hmm. ya? Uh, tahun berapa nih? Tahun 2012. Tahun 2012. 2012. Pajaknya? Bulan 12? Bulan 12 ya. Masih panjang. Masih lumayan lah. Kilometernya? Um. Kilometernya di sini masih 39.000. 39.000. 39 oh. Servisnya record service record ya om Ya, ya. alamat STNK-nya mana nih? Alamat STNK-nya di sini, jaksel, Jakarta, Jakarta Selatan, Selatan. Ya. mobil siap pakai juga ya om siap ya pakai. siap pakai jaksel, jaksel, jaksel, jaksel, jaksel, jaksel, jaksel, matic jaksel, jaksel, jaksel, jaksel, jaksel, 2012 jaksel, jaksel, jaksel, jaksel, jaksel, jaksel, jaksel, jaksel, Harga OTR-nya di sini, bu kita buka OTR cash-nya seratus juta. 169 juta, juta. masih ya. bisa nego juga, masih bisa nego dong. Masih bisa nego, teman-teman. Ya. Paket kreditnya, Om di sini paket kreditnya kita buka DP 24 juta, 24 juta, dua juta. angsurannya empat juta enam ratus, empat juta Selama 4 tahun, empat tahun. Tapi ini dapat free juga kan ya? Free juga. Free juga. Iya. coating juga. Free coating juga. Mm. Ini mobil masih sangat bagus mulus ya Om ya. Enggak mm. bekas nabrak juga, enggak bekas nggak. banjir. Siap pakai. Siap pakai. Teman untuk teman-teman bisa langsung tanya-tanya boleh. Mm. Uh, kalau bisa mah langsung aja datang ke sini. Ya, bungkus, teman-teman. <laughs> Oke, berikut tadi semua yang sudah ditampilkan Om Tio stok-stok hmm. uh, di showroom Joy, Joy Auto. Alto. Untuk teman-teman yang berminat atau itu langsung hubungi Om Tio, ya. nanti kita tampilkan di kolom deskripsi nomor telepon dan alamatnya. Aman. Terima kasih teman-teman udah menonton, jangan lupa subscribe, kita mohon undur diri maafkan apabila ada salah-salah kata atau penyampaian, mohon dimaklumi salam derosa auto, assalamualaikum